Jadi kebalikan Allah punya hak yang harus dipikul oleh kita hamba, kita hamba juga punya hak yang di yang ditanggung jawab oleh Allah. Ponco-conto sedoyo ingkang dipun mulyakaken Engkang jelas dikir meniko Sebagaimana asring kawulo aturaken Merupakan sarana untuk kita mendapatkan uh, ketenangan Mendapatkan ketumakninahan di dalam batin Di dalam pikiran, di dalam kehidupan Sehingga kandilu mantar Batin engkang ketumakninah Batin engkang tenang meniko sakit damel. Kan ikhtiar dengan sami gayuh hal-hal ingkang -hal wikatus, ingkang sakit nubuh haken kesainan-kesainan wantan ingkang pun kita ngayai urik baik kesainan sa'lebedi ngamawula ngamawula pun ngamawulah Allah ngamawulah datang keluargi, datang masyarakat ingkang antawisipun hal-hal ingkang perlu gayuh inggih menikah pundi antukipun kita mennego ngai gesang wonten alam dunia mennego waketipun dipun sage dipun ai dados hambanipun Allah ingkang Said Allah subhanahu wa Ta'ala g antawisipun pun ikhtiari pun inggih ngenali Allah milo wonten ing engk. pertemuan ingkang kapengger kita sampun aturaken setunggal nggak meruk hal-hal uh, yang -hal wajib dipun lampai diming kita selaku kamu saking Allah subhanahu wa ta'ala menikau es pun kita menikau gak tugas-tugas ingkang sifatipun wajib engkang kan katah sana anamung pun tugas kewajiban pulau pancungan menikau sifatipun prioritas artosi pun ada Kewajiban-kewajiban engkang seharusnya dan selayaknya kita dahulukan, ada yang kemudian di nomor sekiankan dan seterusnya. Salah satu tugas kewajiban kita sebagai hamba Allah engkang perlu dipun pon prioritas, prioritas akan langkung rumiyin inggih menikah ngenali datang Allah kenal datang Allah ini menikah tugas sehingga ketika kita sebagai hamba Allah lalu tidak kenal Allah niki berarti Allah sampan kabeh sampun abai terhadap salah satu tugas kewajiban kita mergo kenal Allah niku tugas kewajiban sehingga ini mau ndak mau harus diusung uduti lampai bingi katorakan watane niku <tuh> mandine Ya apa kula sampan kabeh niku kok ka, kudu kenal Allah nge merga onone kula sampan kabeh Merga onone gusti Allah Onone kersane Allah ke kula sampan kabeh Onone gusti Allah nyukupi dateng sedaya kebetahan-kebetahan kesang gula dengan sami Anane kula sampan kabeh dititah sakwantah dini gusti Allah jadi makhluk sing paling edi Makhluk sing paling wangun, makhluk sing paling macem dibanding makhluk liyane menungso. Menikos doyo merupakan kanekmatan lan anugerah saking gusti. Allah. Namun demikian lebih dari itu hal yang patut Kulopan Jeningan Sami mengertosi apa? Bahwa tujuannya Allah dateng no kulo sampean kape menungsa niku apa? Kulo sampean kape diuripi nang alam dunya niku kok napa? Wingi nggih pun diaturke. Lewat satu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kulo sampean kabeh ora digawe dening Allah karo balane kita rupane jin kejaba kon nyembah ngibadah ngemawula dateng Gusti Allah. Allah. Mila menika Tos pun di kita menikosai, anggeni pun tu ibadah menowo, boten mangetosih sinten enggang kita ibadai. Tos pun di kita pun jenengi tiang enggang antu i pun ibadah menikosain, nali kalian sing disembah kita meniko kita boten tepang. Mulok krono kita wajib nyembah. Niki kulosamban kabeh, kudu kenal sing disembah langkung rumiyeng. Mengenal Allah kemarin juga sudah disampaikan ada dua cara. Yang pertama yaitu mendengar dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dipundawakan Allah langsung dan dipundawakan utusan Ipun Gusti Allah inggih punika Rasulul Rasulullah cara yang pertama untuk kita kenal sama Allah adalah mendengarkan membaca dateng dalil-dalil yang menunjukkan tentang baik Allah, tentang keberadaan Ipun Gusti Allah Eng antawisipun ayat ingkang sampun wingi dipun yaiku dawuhipun Gusti Allah piyambak, dan seterusnya dan seterusnya sampai Ayat mikin rangkai tentang siapa Tuhan. Tuhan adalah dia yang tiada Tuhan selain dia Dia adalah yang Mempunyai kerajaan Dia yang mengatur alam semesta Dia yang maha suci dan seterusnya Dan seterusnya yang tertuang di dalam Asma'ul Husna Juga bersumber dari Hadis dalam hal ini Hadis Rasul menyatakan Innalillahi tis'atan wa tis'ina As isman man ahsaha takhalal janna. Wallahu allazi la ilaha illallahur rahmanur Al malikul quddusussalam dan seterusnya. Sesungguhnya Allah itu punya nama 99 yang bagus yang barang siapa hafal terhadap nama-nama Allah itu maka ia dijamin masuk surga oleh Allah itu dalil yang menyatakan tentang keberadaan Allah melalui dalil Nasquran dan Nashad jadi siapa Allah? Allah itu jubilai al holik yang menciptakan kita dia yang mengendalikan dinamika kehidupan alam semesta, dia yang melimpahkan rizki, dia yang menghandle segala kebutuhan makhluk oh, yang menciptakan kita yang mengelola kita, mentarbiah kita Dan seterusnya, itulah Allah Lalu Kalau sudah dari cara satu Bolehlah kita, kalau belum mantep Kalau belum mantep Bahwa Allah itu ada Bahwa Allah itu yang menciptakan dan seterusnya Maka boleh kita Memainkan cara yang kedua Manhaj yang kedua, yaitu Kita menggunakan akal fikiran kita Untuk, meng, untuk Melakukan perenungan pada ciptaan Allah, pada karya-karya Allah, pada makhluk Allah di langit, di bumi, di pohon, di air, di udara, di situ, kalau kita mau menggunakan akal pikiran kita, ada tanda-tanda adanya Allah, karena langit tercipta, siapa yang mencipta, bumi ada, siapa yang menciptakan, kita manusia ada, siapa yang menciptakan. Tidak mungkin manusia menciptakan manusia Tidak mungkin manusia bisa menciptakan bumi, langit, air, udara, dan seterusnya Kalau begitu berarti ada kekuatan yang sifatnya maha Itulah Allah Jadi kalau kepingin kenal siapa Allah Cobalah merenung Allah itu sing datang Apa-apa sing menung sohari, bumi, banyu, udara, api, dan seterusnya Itulah Ya itu, itu kemarin sudah. Lah hari ini setelah kita ngerti dan percaya serta yakin adanya Allah karena ada tanda-tanda keberadaan orang, Allah yaitu adanya hasil karya Allah. Rupane makhluk. Wis wingi diterangke Jawa Lalu niku wis singkat niki taala alal ibad. Allah nikun pun dua hak yang wajib dilaksanakankan kalau kita para hamba lalu hak Allah itu apa ma haqqullahi ta'ala ala ibadih kalau demikian Allah punya hak yang harus dilaksanakan kita para hamba lalu haknya Allah itu apa dan kewajiban kita terhadap hak Allah itu bagaimana Nah ini dijelaskan Taala alaihim hak Allah adalah diibadai dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun itu hak Allah sehingga tugas kewajiban kita adalah mengibadai Allah menyembah Allah. Tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu, Allah Kalau ada di antara hamba Allah yang sudah mengibadai Allah dan juga disertai tidak menyekutukan Allah, itu artinya seorang hamba sudah menunaikan hak Allah. Hak Allah lah, lalu muncul. Pengertian bahwa hak Allah itu-itu dan kewajiban kita seperti itu Hak Allah adalah diibadai dan tidak disekutukan Kewajiban kita adalah mengibadainya tanpa menyekutukannya Pengertian ini hadir dari mana? Dalilnya mana? Nah, dalil yang menunjukkan bahwa hak Allah itu diibadai dan tidak disekutukan Kewajiban kita adalah mengibadai tanpa menyekutukannya Mana dalilnya? عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت الله عليه وسلم الله على الله الله الله على الله Allah man la bihi muslim. Suatu ketika Ini dalil yang menunjukkan Bahwa Allah punya hak Untuk dibadai dan tidak disekutuk Suatu ketika kata Mu'ad bin Jabal Suatu ketika Kulonikum bonceng kanjen nabi Numpak khimar Kanjen nabi numpak khimar Terus ini kula dibonceng no. Lamongan menuju satu perjalan perjalanan di tengah perjalanan gula bonceng kanjeng Nabi kanjeng Nabi tangkal hey, muat kue ngerti rak oppo hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah kue ngerti rak muat Jabal Allah nikun dua hak sing gudu dilakoni dining hamba sebaliknya hamba juga punya hak yang apa namanya yang ini menjadi tanggung jawab Allah.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 Dawuh melesat, mu'ad hake Allah sing kudu dipikul dilakoni dining hambane yaiku yaitu naek hamba nih ni ku kudu nang ni Allah tanpa nyekudok ke Allah. Sedangkan hake hamba sing ditanggung jawabi Allah, yaitu Allah. Boten badai nikso Datengkawulani Engkang boten Nyekutoake Allah kelayan wiji, Dati naik kulo samban Kabe, wis ibadah Terus orang nyekuto, oke Itu tanggung jawab Allah harapora ora Nikso kulo samban kabe Alhamdulillah Pokoknya orangnya kudoke pokoknya saudara keibadah, insya Allah orang, -orang disiksa, itu hakidewi, sing dipenuhi Allah. Setelah tentu saja kita menunaikan hak Allah, Allah. Eh, artinya nak dibewis ngibadah karo Allah, terus orangnya -orang pudak Allah, Dawek menunaikan hak Allah. nah sebaliknya mengko kok Dawek dipenuhi Allah, rupanya apa? Dawek Arab itu disiksa tiing gusti, Allah.